Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya ingin berbagi Bagaimana cara login Ke website pembelajaran Yang telah dibuat oleh operator PKBM dan uang Sanegra. Silakan Silahkan disimak Insyaallah Akan mudah jika kita Mau mempelajarinya Pertama siapkan dulu Loginnya Nilingnya siapkan Kemudian Login dengan Nptk lalu passwordnya ini bisa diminta ke operator kbm nah, Kita copy dulu ini, copy, klik kanan, lalu copy, kemudian kita buka uh, Chrome ya, ya klik dua kali. Klik dua kali nggak mau, klik kanan, kemudian open. Nah, yang tadi kita paste di sini nih, paste ya lalu enter ini kita masuk ini tampilannya ini tampilan awal dari website pelajaran karena kita sebagai tutor atau guru uh, kita masuk di sini nah, ini kita hapus dulu ya ini kita hapus lalu masukkan nah ini optk nya kita masukkan copy saja lalu masukkan di sini paste saja lalu kemudian passwordnya kita copy lalu di kanan copy di sini masukkan passwordnya paste lalu klik login nah ini tampilannya tampilan website pembelajaran ya pertama jika kita ingin merubah profilnya nah, ada di bawahnya sini klik aja misalkan profilnya kita ganti dengan logo ya. ini namanya bisa diganti ya nama masing-masing kemudian ini nomor hp juga bisa diganti ya, lalu ini fotonya misalkan kita ganti dengan logo nah, logo itu yang mana ya logo misalkan kita open lalu kita set, maka ini akan berubah jika berhasil ini akan berubah menjadi logo yang kita inginkan atau foto saya lagi menjadi foto ya accept nah jika berhasil dia akan muncul profit lebih banyak. terus jika kita ingin menambahkan materi ya, dimana yaitu di sini e-learning klik saja materinya nah, misal kita tambah materi ya, klik tambah materi misalkan materinya materi kelas 9 ya hari hari kiamat kiamat kiamat pilih mapelnya pilih agama islam ya. kalau yang mengajar pilih agama islam yang punya bahasa inggris bahasa inggris Matematika, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia dan seterusnya Karena sudah disetting oleh operator ini Kemudian kelas 9 Ya maaf kelas hari kiamat ya Kelas hari kiamat itu ada di kelas 9 ya, Misalkan ini Masukkan Deskripsinya ya Hari kiamat misalkan saya mengimani, mengimani hari kiamat. Dan ini sekarang ada, ada youtubenya bisa dicari, cari. Dan ini filenya atau PDF atau Word bisa dicari. Ya, Misal saya akan memasukkan file. PDF kiamat ada di, saya cari dulu ada di arsip kemudian saya cari ada di ebook hari kiamat nah ini, ini pada hari akhir kita open ya, ini sudah masuk ya kalau ini tidak ada youtube ya tidak berpasukan kalau ada ya ketika masukkan saja ya, kalau sudah di sep. Nah berhasil memasukkan materi ya. Nah, ini materi yang tadi hari kiamat. Pen Metenya pendidikan agama Islam. Ini kelasnya pilihan setaraan kelas sembilan untuk melihat absen dan yang lainnya oke itu saja yang bisa saya sampaikan. apabila ada yang salah mohon untuk masukannya sekian dari saya untuk yang lainnya mungkin nanti akan ditambahkan dari operator sekolah Mudah-mudahan hari ini video ini ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk keluarnya ya klik aja